ya teman-teman Jalpat kita nih, ber, apa? Bernam ya? Bernam ada di Salatang tempatnya bagus sekali nah, teman-teman mesti coba-coba mampir di sini sebelumnya kita makan sapo. nih sapok di bawahnya sedap banget udangnya gede-gede jangan salah di sana, kalau si Jenny saking nggak makan seafood, makannya nasi goreng misalnya <laughs> dia oke yang lain, kita tunggu ya nanti di sini ya Okay, see you Kalau nggak ikut asik lo, pemandangannya bagus udaranya sejuk, sip. Kopi lo, teman-teman. Sekarang ya, kita survei dulu ya. Lain kopi, kali kopi. kita ngajakin dah kalian ya ke sini ya. ya. Halo teman-teman Dampak -teman nanti kita survei dulu sekarang ya. Nanti kita main ke pura di pura Bali, ada wihara Myanmar dan ini kampung Salaka. Makanannya yang singkong goreng, ada pisang goreng, kelapa, macam-macam deh makanan kampung. Dan kali kita ke sini ya. Ditunggu dan salaka nah, kalapa tempatnya salaka dan kalapa minum ke air kelapa air kelapa ta. di salaka kelapanya